Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat Efesus 5 ayat 25-33 Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan kristus dan jemaat bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya 1 Petrus 5 ayat 7 Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.